Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Kita lihat yang gak bisa move on banget memang dengan cidukan yang disuguhkan oleh Papa Pilar tadi siang Yang tentunya menyuguhkan kebahagiaan vitamin yang sangat Masya Allah luar biasa BBL lagi main piano nih persahabat ya ternyata ini yang lagi main piano nih Masya Allah dengan memberikan senyuman yang sangat manis Membuat kita sebagai fans yang luar biasa merasa bahagia, alhamdulillah persahabat ya, tentunya selalu mendapatkan kebahagiaan dari Leslar Family dan tentunya persahabatnya kita lihat juga kalimat caption yang ditulis di unggahan ini, masya Allah ini abang bakal jadi anak multi talenta deh, apa aja bisa pokoknya tuh, memang anak hebat, anak cerdas, anak pinter, BBL selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang, amin. Kemudian kita lihat juga selanjutnya persahabat, di sini ada cidukan. Dari Bang John yang bersama Leslar family ini di akun TikToknya, Bang John ya sudah di-up. Meski ada Bang John, Leslar memang selalu mesra, selalu romantis, selalu menunjukkan kekiutan Serasa milik berdua saja dunia. Masya Allah, perhatikan deh persahabati yang ngobrol asik berdua. Walaupun di depan ada Bang John, hanya menjadi nyamuk saja. Inilah yang selalu membuat kita bahagia, yang selalu membuat kita sangat mencintai Leslar Apa adanya? Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun sandal Putih Bilar kita lihat juga kalimat yang ditulis Salfox sama pandanya abang yang meski ada bang John tetap aja dunia milik berdua katanya itu Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di antar ini dari akun mengatakan Masya Allah terlihat Lesti ini manja yang sama Bilar saya suka lihatnya Ada juga tanggapan dari Hakan Yati mengatakan Masya Allah Tabarakallah Bahagia terus Leslar bersama putra tercintanya Semakin sukses buat Leslar untuk segala usaha Apapun yang dijalankan berkah barokah bukan hanya buat Leslar family Tapi juga membawa keberkahan buat banyak orang Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Masya Allah Kita aminkan doa baik Mudah-mudahan diijabah Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian juga bersama selanjutnya Kita lihat di postingannya Bagas 56 menit yang lalu Di persahabat ya Memposting Tentunya Foto ini berada di lapangan, persahabat ya lapangan sepak bola. Apa mungkin malam ini bakal ada jadwal main bola? Kita berharap banget ya selalu mendapatkan kebahagiaan, selalu mendapatkan cidukan dari Lesnar Family. Apalagi di postingan selanjutnya ini persahabatnya membuat kita semakin bahagia dan pasti kita menunggu versi jelasnya, persahabat ya. Di sini perhatikan. Ada apa babi Ada baby L, tersahabat ya, yang ikut, masya Allah. Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh akun Saber school Schlesler. Lihat pakai mata batin aja ya guys, soalnya kalau mata normal pasti bakal minus. Kan alemong, terakun akun-akun pencari mata minus pada normal. Katanya tuh emang ada aja keleluaran yang selalu bikin kita ketawa bahagia, masya Allah. Ini luar biasa banget tersahabat, selalu membuat penasaran. Mudah-mudahan ada versi jelasnya.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 Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.